Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman ya Di channel gitar yang lagi-lagi ngomongin gitar Kenapa? Karena gue sekarang lagi main Minecraft Kalau kalian melihat video gue yang sebelumnya ya Dan melihat video yang sekarang Terjadi perubahan yang lumayan banyak Kalian bisa lihat juga ya di belah bawah gue nih Ada furnace banyak Jadi gue sudah mengupdate Minecraft gue ke 1.16 guys Bada boom, bada pop Bisa dilihat di situ ya Bisa dilihat di situ ada stone cutter Ada kartu table Ada jalan ke lantai 2 Boom dan juga karpet-karpet. Langsung aja kita cek ke lantai duanya ya guys ya. Ber -ber -ber -ber -ber -ber. gila keren kan tuh. Gue bikin tuh tangga anjir. Nah. Isinya masih kosong, ya. Jadi, cuman crafting table sama buku-buku aja, sama kaca. Jadi, tadinya gue mau masukin ini di sini tuh buku semua, tapi belum cukup, <laughs> belum punya bahannya. Jadi, sementara kita pakai kaca dulu, dan di sini juga ada treasure chest yang tadinya ada di bawah ini, gua pindahin ke atas supaya dekat sama crafting table. Jadi, kalau misalnya gua mau enchant, langsung jadi cepet gitu ya, nggak usah ke bawah lagi, badak bumer bada pap. Dan kalau kalian sadar, sebenarnya ada lagi ya yang gua update selain dari Minecraftnya itu sendiri. ya. Boom, the shader, the graphic boom. Lu lihat airnya, betapa beningnya ini air. Wow, tidak ada warna biru sama sekali ya, boom banget. Dan kalian bisa lihat di sini juga, gila rumputnya goyang, rumput lagi padinya goyang, ketiup angin gitu. Aduh, ademnya tuh berasa tau. Gak lu? <laughs> Jadi gue baru download dan pasang shader ya, dan ini grafiknya langsung bagus banget Tuh lo tuh, bayangan Awan! Yang tadinya kotak-kotak sekarang jadi wow! Jadi awan beneran Boom! lu liat gak sih? Terus cahaya juga yang obor, yang remang-remang jadinya sekarang Keren man, gila sih, ini jadi kayak bukan Minecraft Nah, selain pemandangan yang menjadi lebih menarik ini, gue juga update rumah gue ya. Jadi, gue renovasi rumah gue yang kayu itu sekarang jadi lebih bagus. Tapi sebenarnya kemarin gue sempat gagal, jadi gue rumahnya tuh kayak gini, guys. <laughs> rumah gue kok jadi kayak kuil anjir lu ya, tuh. Anjir, tadinya gue mau bikin dari batu gitu rumah batu karena gue banyak batu gitu kan, bahan lumayan banyak. Masa gue gak bikin gak, dan gak gua pake gitu? Eh, ternyata jadi kuil Anjir, terlalu aneh kalau gue jadiin rumah gitu loh. Ya, nanti kita lihat isi dalamnya ya. Nah, akhirnya gue mengurungkan niat untuk menggunakan ini sebagai rumah. Gue bikin lagi rumah yang baru dan lebih bagus. Jadi, dimana rumahnya di sebelah sini? Boom! Ini baru rumah, anjing ya. Jadi ini adalah hasil kerja keras gue Beberapa hari ini melihat Youtube Banyak rekomendasi dan referensi Menggunakan kayu supaya jadi rumah yang bagus ya Rumah yang kayu yang seperti ini Boom, lo liat tuh Dan gue udah mulai menggunakan lantern Dan menggunakan banyak iron ya Ini mengorbankan banyak iron banget, parah-parah Nah, jadi konten kali ini guys Gue akan melakukan... Tour ya, daerah rumah gue yang beneran bagus Terus rumah gue yang tadinya gagal sekarang jadi kuil Dan gue akan tur daerah-daerah sekitar sini Itu tuh bagusnya jadi seperti apa ya setelah menggunakan shader Ya sekarang yang pertama, kita akan masuk ke rumah Wirman Boom Tok, tok, tok Assalamualaikum Boom Woo! This my house Jadi, ya Gue bikin dua lantai, ini lantai satu Yang di atas lantai dua, gak ada lantai bawah tanah di sini gua bikin ruang tamu Anjas walaupun sebenernya gak ada tamunya karena gue hidup sendiri. Tapi di sini kalian bisa lihat ada perapian ya, gila ini sebenernya bohongan aja sih, gak bolong juga kayunya gitu loh. Tapi terlihat bagus dekorasinya, boom. Di sini gua pakai barel, jadi bisa buat naruh barang. Di sini ada tempat makan, meja makan ya. Biasanya, kalau misalnya di video-video YouTube, ya ini dipakai tuh kayak plate gitu, tuh yang kayu yang cetak-cetak, cetek. -cetak. Nah, itu berisik gitu loh. Gua gak mau pakai yang berisik, jadi gue pake trapdoor. Boom, di sini bisa buat dua orang. Nah, ini bagian dapur, jadi di sini ada kompor. Di sini ceritanya tuh tempat cuci tangan atau sink gitu ya. Gila, ini ceritanya kerannya. <laughs> nah sebenarnya kalau misalnya di YouTube itu di daerah dapur tuh masih banyak lagi yang harus ditaruh ya kayak misalnya uh, meeting table mungkin atau semacamnya itu gue kurang tahu namanya tapi gue kan belum terlalu pakai jadi gue taruh di sini tuh yang bener-bener gue pakai dulu boom di sini juga ada lemari barel ya buat naro-naro makanan mungkin setelah gue masak boom nah kita sekarang akan menuju ke lantai 2 sadis jadi ini adalah ruangan lantai 2 ya Kalian bisa lihat di sebelah sana, ini tadinya kosong Gue juga sebenarnya gak tahu ini mau dimasukin apa Tapi gue jadiin dekorasi aja Ibaratnya ini ruang bermain, boom, atau ruang membaca Di sini ada lukisan, ada buku Dan juga ada beranda di depan Nanti kita ke beranda ya Di sini ada lukisan lagi Nah, di beranda Sadis Ada tempat duduk, ada pohon ya Dan di sini bisa nongkrong nyebat malam sambil melihat, boom Langit yang pakai shader ada bintang dan awan yang tidak kotak-kotak. Sayangnya ini rumah gue yang storage house ternyata ngalangin pemandangan ya. Yang di sana kuilnya juga menghalangi pemandangan. Tapi tidak apa-apa. Di sini jadi bisa sebat dan nongkrong ngopi melihat bintang, galau gitu kan. Kapan gue punya jodoh ya kan? Mendung terus hujan terus masuk karena basah. Oke. Okay. Ini adalah ruangan terakhir di rumah gue ya kamar gua BOOM aduh sore gua kebanyakan ngomong BOOM karena ini keren banget anjir uh, update 1.16 digabung sama shader gila itu udah keren banget sih nah ini ada sofa lagi gua suka banget sama sofa kayaknya ini bisa buat tiduran kayaknya ini adalah meja kerja Di sini meja kerjanya ceritanya gak ada apa-apa ya gua gak tau mau naruh buku atau apa di sini susah Di sini ada crafting table ya di sini ada painting, ada lantern lagi, ada karpet dan di sini ada chest yang gak ada isinya juga di sini kasur gua upgrade, guys. Yang tadinya satu, sekarang jadi dua. Sekarang kita jangan tidur dulu. Eh, boleh sih tidur dulu. Asik, lebih seger gitu loh. dibanding tidur di tempat kayu, kandang ayam versi gede itu. Nah, selain itu, ini adalah inovasi gua pribadi. Jendela. Jendela yang bisa dibuka tutup ya bukan sembarang jendela. Ini gue nggak tahu, gue dapat ide dari mana. Tapi percaya sama gue, gue nggak ngeliat youtube kalau yang ini. Gue tiba-tiba kepikiran aja bikin yang kayak gini. Namun sayangnya sekali lagi, -lagi ya, Kalingan sama kuil. Kuil sialan itu yang jadi rumah tapi nggak jadi anjing. Oke, nah untuk rumah selesai sampai di sini sih ya. Jadi kita akan pindah ke kuil sebelah melihat isinya apa. Ya, let's go. Nah, ini adalah kuil kita ya. Kuil kita nih anjing, rumah ya enggak jadi. Gue tetap kesel ngelihatnya. Nah, sebenarnya di dalam ini belum ada apa-apa karena gue juga bingung di sini mau masukin apa. Cuman gue punya satu ide sih. Idenya adalah menggunakan kuil ini sebagai pekerjaan berat gitu loh. Jadi tempat pekerjaan berat, misalnya smiting, terus nanti stone cutter juga dipindahin ke sini dan kawan-kawan. Nah, kalau kalian ada ide rekomendasi, Bang, kuilnya dipake ini aja, Bang. silahkan komen di bawah ya. Gue butuh sekali ide seperti itu Langsung aja kita naik ke atas <laughs> Nah di atas, kalian bisa lihat pemandangan Wah ini lebih bagus pemandangannya dari rumah gue Sayangnya ini kuil anjir Bisa dilihat di sebelah sana tuh pohon-pohon oh, Gila bagus banget sih A Aduh, langit Laut yang biru jernih Aduh, kayak got Jepang tau gak lo <laughs> Got yang harusnya kotor Tapi malah bagus gitu loh Air laut ini yang biasanya warna biru Tapi jadi jernih anjir kill banget yang shader nih parah sih parah Nah di atas juga gue bingung sebenarnya mau dipake buat apa Ini mah sebenernya kayak tempat kuil latihan Martial Artsina gitu Tau gak sih lu saulin di disini bederet gitu kan Terus kayak tinju he gitu kan Nah itu gue bingung Balik lagi ke rekomendasi kalian silahkan komen di bawah Nanti kita coba lakuin Nah di lantai bawah Jadi di kuil ini ada lantai bawahnya asyik ah, Boom sama juga Belum ada apa-apa yang penting tuh batunya aja dulu gua pasang, ya. Di sini gua juga cuma punya satu ide, yaitu menjadikan ini sebagai penjara. <laughs> tapi sebenarnya juga nggak tahu ini penjaranya buat apa. Nah kalau kalian bingung di sini bolong ini tempat mining gua dulu ya. Di sini kita tetap gua buka aja supaya nanti gua bisa mainnya. Nah tapi di sini yang di atasnya gua bingung mau pakai apa. Mungkin penjara ya, tapi nggak tahu juga deh. Gue terinspirasi sama mansion yang waktu itu, tapi ah yang lebih fungsional lah, please gitu loh. Kalau penjara cuma dekoratif dong ibaratnya nah jadi seperti itu ya guys kuil dan rumah gua keren nggak keren ga ace <laughs> gila gua sih bangga banget bikin ini nggak bohong ini ada inovasi inovasi terbaru ya dari gua ya bu ini gua nggak tahu nih ini di... nggak dapat dari YouTube ini gua nggak bohong anjir ini gua tiba-tiba kepikiran aja gua terus live di sini ih bagus ya kayak gitu loh kalau ini emang dari YouTube sih <laughs> oke kalau gitu gua akan coba berkeliling dulu ya ngeliat rumahnya dulu nih kalian bisa lihat tubuh gila jendela terus kayu-kayu yang kelebihan sedikit ini gitu kan ceritanya tuh kayak realistik cara bikinnya tuh emang kayak gini guys kalau rumah kayu ya boom nah kalau misalnya yang rumah batu kuil ini ini kayak candi sih sebenarnya ini gua ambil ornamen-ornamen yang seperti kuil gitu di belakang sih sebenarnya nggak ada apa-apa ya sama aja tuh ya kayak gitu oke kalau gitu sekarang kita tinggal mau jalan-jalan melihat shader terbaru gua ini Bagusnya seperti apa sih tuh Wah gila sih lu lihat tuh Pasirnya terlalu putih anjing jadi gua nggak bisa bedain ini Pasir apa, wall atau salju anjir Terlalu bagus yang ini, bagian ini nih Nah ini adalah lautnya ya Nah 1.16 ini tuh udah berubah banyak ya dari sisi lautnya Kayak misalnya ada lumba-lumba, ada sipurek dan kawan-kawan ya Terus kalau di bagian Nether. Nah, kita belum pernah ke Nether. Nanti gue akan bikin video tersendiri saat kita menjelajahi Nether ya. Sini kita akan menjelajahi lautnya dulu biar kalian lihat. Tuh, sadis anjir. Terus di update terbaru tuh kita bisa berenang gaya yang seperti ini gitu loh. <laughs> Keren banget. Selain kita ambil ikan itu tuh dari mancing ya, kalau update sebelumnya. Update sekarang tuh kita bisa langsung bunuh aja di tempat dan ini akan membuat kita mendapatkan ikan lebih cepat aja dibanding memancing gitu ya. Cuman memang kekurangannya adalah ya kalau kita cuman ngambil makanan kayak gini ya ambil aja rawcottonnya aja nih. Ini kan rawcotton nih. Kalau mancing kan bisa dapat yang lain gitu, raw salmon atau mungkin uh, treasure gitu kita nggak tahu. Cuman untuk membantu kita mempercepat dapat makanan ini sih parah sih. Enak gitu loh, membantu banget. Sumpah pas masuk air di sini tuh pas nyelam berasa dinginnya tuh berasa aja sampai sini gitu. ini update 1.16 tuh virtual reality kayaknya sampai berasa ke gua aja. nah karena makanan gua masih sedikit juga semenjak gua berpetualang ya, gua banyak banget makan di sana itu. gua sekarang akan melempar semua telur gua dan berharap menambah ayam yang ada di kandang anjing. let's go. Eh, hampir aja. Oke. Okay. Halo. Gila, ayamnya jadi banyak anjir setelah gua masukin. <laughs> gua ma gua kasih makan sih anjir. Oke. Okay. Sekarang adalah saatnya untuk mengeluarkan ayam dari telur ini. Woi, wah! Ada ayam yang keluar anjing, ayam kecil. Habis so sorry. Dari duk dari luar ceritanya Jangan ditiru di kehidupan nyata ya, guys. Uh, Terlalu bisa lihat di sini ya lavanya. Be, terang benderang dan glowing anjir. Ini baru lava, sial. Bagus banget sih. Mempara ayam lagi. Woo! Shit, Gak masuk teratanya. Boom Itu adalah telur terakhir ya Yang di luar, sorry tunggu ya bentar gue bawa masuk lo ke dalam kandang, tenang aja Ayo let's go sini sini masuk kandang, ayo ayo anak-anak Sini let's go Ya bagus bagus, berbaris berbaris Banyak sekali mereka ya Oke berbaris berbaris, oh, masih ada telur lagi di dalam Keluarin dulu semua Nah sini gue akan kasih makanan ke kalian semua yang mau kawin kawin, yang mau gede silakan, yang kecil ya jadi gede. Let's go. Ayo, ayo beranak beranak beranak beranak beranak. Wah gila, saking banyaknya mereka tidak berhenti bertelur anjir. Gila, ini sih bukan ayam ini konser sleep not anjir pada moshing anjing. Ya melihat begini banyak ayam gue mungkin tidak akan kelaparan dalam waktu beberapa hari ini ya. Gila nggak tuh rumah gue? Ah bagus banget malam-malam anjing. Gila keren banget. Nah satu lagi yang gue belum lihat setelah gue update adalah monster-monsternya saat malam hari coba kita lihat ya shit! baru keluar langsung dihadapi dengan zombie villager anjir sorry zombie villager i'm so sorry oh ini ada skeleton mengidara oh siap telat mengidara bom aim lu berapa sih mm! Mm! Yes. nah, kalau wih, agak terang-terang gitu ya, pas gelap. Kenapa? Karena di update terbarunya juga ini. Wow, shit, main dia pakai sepatu enchant. Oke, okay. di update terbarunya ini adalah lu bisa pakai obor di tangan kiri, dan cahayanya tuh menerangi jalan lu. Wih, keren gak tuh? Wow, creepernya juga nyala-nyala kalau mau meledak sekarang. ya sangat membantu sekali. Oke, okay, dia tetap meledak. Dan gue mendapatkan golden boots tadi Unbreaking tiga lagi Aduh tapi sayang sekali ya armor yang Menggunakan emas tuh oh, kurang bagus Secara statistik Cuman bagus buat enchantingnya tuh bagus hasilnya It that Di malam hari yang sunyi ini Aku sendiri, tidak aku tidak sendiri Karena banyak monster Hmm, hmm. hmm. Pemandangan malam yang sangat ciamik Cantik gila. Dan bulannya gak serta-merta kotak ya Kayak di update sebelumnya Kalau ini kayak agak dibulet-buletin gitu Jadi ini bisa kelihatan juga Mungkin ini lagi bulan setengah Nanti ada bulan sabit atau bulan penuh Wah gokil sih Nah itu situ ada ender Cuman gue gak mau berurusan sama ender ya malas banget gue lagi banyak bawa barang berharga Nah, jadi sekian dulu konten dari gua guys ya untuk Minecraft kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan jangan lupa untuk memberitahu gua komen aja kalau misalnya man lu harus bikin ini man lu harus nambahin ini di sini itu langsung komen aja ya guys karena gue sangat membutuhkan banget ide dari kalian ya jangan lupa untuk ngecek ig-nya sk69 official karena mulai hari ini itu udah ada produk terbaru yang bisa kalian dapatkan ya bajunya yang terbaru uh bagus sekali seperti shading ini nih seperti baju ditambah shading sama di update gitu loh ya jadi langsung aja dicek ig-nya sk69 official boom oke kalau gitu sampai jumpa di next video gue Wirman Keep rockingnya headbanging excellent forever Cabut dulu, peace out.